Cristiano Ronaldo diminta Jovi Tebas pindah ke Liga Spanyol, Real Madrid atau Atletico Madrid. Presiden Liga Spanyol Javier Tebas mempunyai harapan, ia berharap Cristiano Ronaldo yang masa depannya sedang tidak menentu mau melanjutkan karir di Liga Spanyol. Cristiano Ronaldo sedang menjadi sorotan media di bursa transfer musim panas 2022. CR7, julukan Cristiano Ronaldo dikabarkan ingin meninggalkan Manchester United setelah gagal lolos ke Liga Champions 2022-2023. Pemain tim nasional Portugal itu diisukan bakal merapat kembali ke Liga Spanyol untuk membela Atletico Madrid atau sang mantan klub Real Madrid. Cristiano Ronaldo pun dikabarkan sudah meminta kepada Dredevils, julukan Manchester United, untuk memutus kontraknya lebih cepat yang seharusnya baru berakhir pada 30 Juni 2023. Karena itu, Javier Tebas mengaku ingin melihat mantan pemain Real Madrid itu kembali berlaga di Liga Spanyol. Kepindahan Cristiano Ronaldo ke Liga Spanyol otomatis bakal meningkatkan branding kompetisi. Saya ingin melihat Cristiano Ronaldo di La Liga lagi, kata Tebas dilansir dari ESPN Jumat 29 Juli 2022. Jovier Tebas pun tak memberikan komentar menilai layak atau tidaknya Cristiano Ronaldo bergabung dengan Los Cotoneras julukan Atletico Madrid. Namun ia menilai Atletico Madrid harus mengorbankan beberapa pemain untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo mengingat gaji CR7 yang masuk kategori besar. Namun di kamu sepak bola tak ada yang mustahil. Karena itu potensi Cristiano Ronaldo hengkang ke Atletico Madrid atau Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2022 tetap terbuka. Ganasnya Rudiger habis Hazard kini Modric disikat. Antonio Rudiger benar-benar ganas di sesi latihan Real Madrid. Setelah Eden Hazard kena tackle, kini giliran Luka Modric disikat. Momen itu terlihat saat Rudiger menjalani latihan pramusim di Amerika Serikat. Bek asal Jerman itu terlihat bisa merebut bola dari penguasaan Modric. Sang gelandang Kroasia itu mendekat, Rudiger merebut bola dengan kakinya seraya menubrukan badannya ke Modric. Sontak rekannya langsung ambruk di lapangan. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat luka Modric kesakitan. Pemain berusia 36 tahun itu meringis sambil memegangi tangannya usai ditabrak Antonio Rudiger. Momen itu menjadi bukti keganasan Rudiger. Sebelumnya, bek berusia 29 tahun itu juga menaikkan Eden Hazard, sampai winger asal Belgia itu kesakitan dan tidak melanjutkan sesi latihan beberapa waktu lalu. Rudiger sendiri baru direkrut Real Madrid musim panas ini. ia didatangkan secara gratis usai kontraknya di Chelsea habis. Sebelum pindah ke Real Madrid, Antonio Rudiger menjadi andalan Chelsea, khususnya sejak dilatih Thomas Tuchel. Pemain yang juga pernah berseragam Stuttgart dan AS Roma itu sudah membantu The Blues menjuarai piala FA, Liga Europa, Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Antarklub dengan catatan 203 penampilan dalam 5 musim. Real Madrid bersiap tampil di Piala Super Eropa, Carlo Ancelotti bocorkan skuad pilihannya. Agenda Piala Super Eropa yang nantinya akan diikuti Real Madrid memang masih cukup lama. Tepatnya, mereka baru akan pentas di ajang tersebut pada 11 Agustus 2022 mendatang. Namun, pasukan Carlo Ancelotti pastinya memerlukan persiapan matang untuk berlaga di ajang Piala Super Eropa. Terlebih, lawan yang akan mereka hadapi adalah tim juara Liga Eropa musim lalu, Eintracht Frankfurt. Meremehkan Eintracht Frankfurt akan menjadi kesalahan besar bagi wakil Spanyol. Frankfurt sudah membuktikan mereka mampu mengalahkan tim-tim yang bisa dibilang lebih mapan. Barcelona saja pernah merasakan pahitnya kekalahan dari sang wakil Jerman. Untuk itu, Ancelotti tak akan main-main, menyiapkan tim yang akan turun di Piala Super Eropa. Bahkan, pelatih berdarah Italia ini sudah punya gambaran pemain-pemain yang diturunkan pada laga nanti. Menurutnya, ia bakal memainkan susunan pemain yang terlalu berbeda dengan apa yang ia pasang di final Liga Champions. Alasan Encelotti sejatinya cukup simpel untuk menurunkan susunan pemain tersebut. Dia beralasan Real Madrid bisa sampai di Piala Super Eropa karena menjadi pemenang Liga Champions. Untuk itu, ia akan mengeluarkan skuad terbaik demi menyelesaikan perjalanan tersebut. Saya kurang lebih akan menurunkan pemain yang sama seperti musim lalu, lengkap Encelotti dikutip dari Football Espanya. Karena ini adalah turnamen yang kami ikuti, karena memenangkan Liga Champions, kami harus menganggap turnamen ini sebagai sesuatu yang serius, karena ini berarti sebagai penutup musim. Kami harus menyelesaikan musim dengan memenangkan piala Super Eropa. Sambungnya. Skenario Ancelotti untuk Eden Hazard di Real Madrid, main di posisi nomor 9, jadi pelapis Benzema. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, sudah punya rencana khusus untuk Eden Hazard. Rencana itu tergambar saat Real Madrid beruji coba melawan klub Amerika Rabu 27 Juli 2022 pagi waktu Indonesia Barat. Ancelotti kembali memainkan Eden Hazard sebagai pemain posisi nomor 9. Pemain Belgia tersebut tampaknya sudah dipastikan akan menjadi pelapis Karim Benzema di Real Madrid. Seperti dilansir marka, Kamis 28 Juli 2022, Real Madrid dipastikan tidak akan menambah pemain lagi. Ancelotti sudah mengkonfirmasi rencana tersebut, artinya Real Madrid tidak akan membeli striker lagi meskipun Luka Jovic pergi dan Mariano Diaz Serta Borja Mayoral tidak masuk rencana Carlo Ancelotti Saat ini pengganti alami untuk Benzema Tampaknya tidak akan datang Ancelotti mau tidak mau harus menemukan rencana cadangan Jika tidak dapat mengandalkan pemain Prancis itu Rencananya setidaknya untuk awal musim Adalah Hazard Ancelotti ingin mencarikan posisi yang tepat bagi pemain Belgia itu Untuk meningkatkan kepercayaan diri Dan alur bermainnya Apalagi Hazard baru saja pulih dari cedera pergelangan kaki Pada akhir musim lalu kami perlu memberi Hazard menit bermain, karena dia adalah pemain hebat dan kami membutuhkannya. Dia telah meningkat dibandingkan dengan pertandingan pertama, kata Ancelotti setelah pertandingan melawan klub Amerika. Pemain Belgia itu memiliki kualitas untuk bermain di posisi nomor 9. Di luar striker house goal, yang diinginkan Ancelotti adalah pemain yang sedekat mungkin dengan semua yang dimiliki Benzema, yaitu mobilitas, penampilan di antara lini, dan visi.